Oh, Iya, iya, iya, iya, iya, iya, kita kan Ah, ini di Iya. Kamu Iya. Iya. Iya iya nah, khususnya Lama episode lama. segala manfaat madu kami Oh, oh, nah. oh. Oh. <laughs> ya ya ya ya ya iya ah udah dia tuh